Perhatikan masalah aljabar berikut. Ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 3 cm lebihnya dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut 34 cm, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Agar dapat menyelesaikan masalah aljabar tersebut, yuk ikuti terus pembelajarannya bersama Asripedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Asripedia Perkenalkan, saya Kak Asri Fatun Agustini Akan menemani kalian untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah aljabar Dalam menyelesaikan masalah aljabar Pahami terlebih dahulu apa saja yang diketahui Ditanya kemudian merencanakan penyelesaian, kemudian memeriksa kembali. Tentunya dalam menyelesaikan masalah aljabar, kalian harus mengilustrasikan terlebih dahulu ya. Nah, ingat kembali operasi aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh soal dan pembahasan, ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 3 cm lebihnya dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut 34 cm, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalian ilustrasikan terlebih dahulu seperti apa kira-kira gambarnya. Nah, setelah itu, coba kalian tentukan apa hubungannya gambar tersebut dengan keliling persegi panjang. Nah, teman-teman tentunya tahu ya untuk mencari keliling persegi panjang, itu rumusnya dua dikali panjang ditambah lebar, gitu ya. Atau bisa juga bagian sisi ini ditambah bagian sisi lebar, ditambah bagian sisi panjang lagi, ditambah bagian lebar lagi. Sehingga diperoleh dua kali. Panjang tambah lebar, sedangkan di sini diketahui panjangnya adalah lebar tambah 3. sehingga dapat kita substitusikan dua dikali lebar ditambah tiga ditambah dengan lebar. Itu nilainya adalah 34 nah gitu ya, teman-teman. Sekarang coba kita tentukan lebar tambah lebar itu berapa l tambah l. Oke. Okay. Kakak lanjutkan di samping. L tambah L itu 2L, sehingga diperoleh 2 dikali 2L ditambah 3, sama dengan 34. Nah, cara mengalihkannya seperti apa? 2 dikali 2L itu diperoleh 4L, 2 dikali 3 itu diperoleh 6, sama dengan 34. 4L sama dengan Nah, trik mudahnya plus 6 ini kita pindah ruas ke kanan, kita pindah ruas ke sana ya, sehingga jadi pengurangan 34 dikurangi 6, 4l sama dengan 34 dikurang 6 berapa? Yaitu 28, sehingga l sama dengan supaya tersisa l aja, berarti kedua ruas kita bagi dengan 4, 4 dibagi 4l dibagi 4 diperoleh l aja. 24 dibagi 4 diperoleh 7 sehingga lebarnya adalah 7 kalau begitu untuk mencari panjangnya Seperti apa tentu saja kita substitusikan ke rumus l ditambah 3 ya lebarnya diperoleh 7 untuk panjangnya sama dengan lebar ditambah 3 lebar ini diganti dengan 7 ya sehingga 7 ditambah 3 8 Sepuluh, nah sehingga untuk mencari luas, luas dari persegi panjang itu kan panjang dikali lebar gitu ya, sehingga sepuluh dikali dengan tujuh, yaitu tujuh puluh. Nah karena di sini sentimeter berarti satuannya, satuan luas itu menggunakan kuadrat, sehingga diperoleh luas persegi panjang tersebut adalah tujuh puluh sentimeter kuadrat. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Seorang kakak berumur 7 tahun lebih tua dari umur adiknya. Tiga tahun yang lalu, umur kakak dua kali adiknya. Tentukan umur kakak dan adik. Nah, jadi pertama kita misalkan terlebih dahulu ya. Misal, umur kakak itu kakak misalkan K. Kemudian, umur adiknya kakak misalkan itu A. Sehingga diperoleh. Umur kakak 7 tahun lebih tua dari umur adiknya, yaitu A ditambah 7, gitu ya. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian, tiga tahun yang lalu, umur kakak dua kali adiknya. Berarti, umur kakak dikurangi tiga karena 3 tahun yang lalu, ya. Itu sama dengan 2 dalam kurung. A dikurangi 3 nah ini merupakan persamaan kedua selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan 2 diperoleh A ditambah 7 nah, untuk persamaan 1 karena 3 tahun yang lalu berarti harus kita kurang 3 dulu ya teman-teman ya. sama dengan untuk persamaan 2 yaitu 2 dalam kurung A dikurangi 3 A ditambah 7 dikurang 3, 7 dikurang 3 yaitu 4 sehingga diperoleh A plus 4 sama dengan 2 dikali dengan A yaitu 2A 2 dikali dengan min 3 yaitu min 6. Kalau sudah sekarang kita satukan variabel A dengan A, nah supaya lebih mudah. Untuk variabel A ini kita pindah ruas ke kanan ya Kemudian untuk negatif 6 kita pindah ruas ke sebelah kiri Sehingga diperoleh inverse-nya dari min 6 yaitu plus 6 Berarti 4 ditambah 6 Jadi kalau pindah ruas ya teman-teman Ini jadi kebalikannya Min 6 itu jadi plus 6 Kemudian kita pakai trik mudahnya aja ya Kemudian A pindah ruas ke kanan diperoleh min A 4 ditambah 6 itu 10 2A dikurangi A itu A, sehingga diperoleh A sama dengan 10. Nah, kalau gitu, sekarang coba kita tentukan umur kakak dan adik. Tadi diketahui dari persamaan satu bahwa umur kakak itu A ditambah 7. Sedangkan nilai A kita ketahui 10. Sekarang A-nya kita ganti 10 yuk. 10-10 ditambah 7 yaitu 17 sehingga umur kakak adalah 17 jadi dapat disimpulkan umur kakak 17 tahun dan umur adik 10 tahun nah seperti itu ya teman-teman semoga -teman. dapat dipahami sekarang kita lanjutkan ke latihan kelima Dina mempunyai buku 3 lebihnya dari buku Sinta jika X mewakili buku Dina maka bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah nah di sini buku Dina itu kita misalkan dengan X, berarti ini X ya, dapat kita tuliskan seperti ini, buku Dina sama dengan 3 lebihnya dari buku Sinta, Sekarang kita lanjut ke latihan kelima. Nomor satu, Dina mempunyai buku tiga lebihnya dari buku Sinta. Jika X mewakili buku Sinta, maka bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah, berarti dapat kita ketahui bahwa buku Dina itu tadi tiga lebihnya dari buku Sinta, gitu ya. Sedangkan buku Sinta itu dimisalkan dengan X, sehingga dapat kita tulis 3 ditambah X nah dalam penulisan aljabar itu yang ada X yang terlebih dahulu berarti X plus 3 yang ada X yang terlebih dahulu baru konstanta ya hingga jawabannya yang B lanjut ke nomor 2 Pak Joni membeli dua karung beras untuk memenuhi kebutuhan hajatan di rumahnya setelah dibawa pulang istri Pak Joni merasa beras yang dibeli itu kurang, kemudian Pak Joni membeli lagi sebanyak 5 kg. Untuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Joni adalah, nah pertama, Pak Joni itu membeli dua karung beras. dua karung beras, gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama, untuk menyelesaikan permasalahan aljabar kita itu harus menganalisa terlebih dahulu. Nah, setelah dibawa pulang, Pak, setelah dibawa pulang istri Pak Joni, merasa beras yang dibeli kurang, kemudian Pak Joni membeli lagi sebanyak 5 kg. Jumlah karung beras itu misalnya adalah X, sehingga dapat kita tuliskan, 2 karung beras yang dibeli Pak Joni, kemudian beli, beli lagi sebanyak 5 kg beras, sehingga jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 3, Andi membeli 5 buku dan 10 pensil dengan harga Rp20.000. Nah, di sini kita misalkan buku itu adalah X, kemudian pensil itu kita misalkan Y, sehingga kita peroleh 5 buku, 5X ditambah 10 pensil, harganya 20 20000 Berarti yang mana, teman-teman? Yaitu yang A, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 2X ditambah 3 cm, dan lebar 5X dikurang 2 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, jadi langkah pertama kita ilustrasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti apa gambar persegi panjang itu? Oh kira-kira seperti ini. Nah selanjutnya diketahui panjangnya 2x plus 3 berarti 2x plus 3 itu di sini. Kemudian lebarnya 5x min 2. Nah kalau sudah sekarang coba kita ingat kembali luas persegi panjang itu rumusnya apa ya? Luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar gitu ya. Panjang di sini adalah 2x plus 3. Lebarnya 5x min 2. Nah kalau sudah sekarang coba kita kalikan yuk. 2x dikali 5x diperoleh. 10x kuadrat 2x dikali min 2 diperoleh. Min 4x 3 dikali 5x diperoleh plus 15x 3 dikali min 2 diperoleh min 6 Selanjutnya 10x kuadrat Min 4x ditambah 15x Berarti punya hutang 4 dibayar 15 angsul ya Angsulnya 11 Berarti plus 11x min 6 Sehingga Ruas dari persegi panjang tersebut adalah 10X kuadrat plus 11X min 6. Jawabannya yang C. Atau di sini kakak akan menyampaikan menggunakan cara kedua ya. Ini tadi cara pertama. Nah caranya menggunakan kotak-kotak teman-teman. Jadi dalam perkalian aljabar. Bisa menggunakan kotak-kotak seperti ini, yaitu yang pertama 5x, kemudian min 2. Selanjutnya, 2x plus 3. Nah, 2x plus 3 tadi bagian dari panjangnya, 5x min 2 tadi bagian dari lebar. 5x dikali 2x, 10x kuadrat. 2x dikali min 2, min 4x. 3 dikali 5x, 15x, min 2 dikali 3, yaitu min 6. Nah, kalau sudah, sekarang kita tuliskan 10x kuadrat, min 4 plus 15, plus 11x, min 6. ah selesai. Jawabannya sama ya. Jadi, teman-teman uh, bisa menggunakan cara 1 atau 2, tergantung lebih nyaman yang mana. Oke, kita lanjut ke nomor 5 Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang dengan lebar 7 kurangnya dari panjangnya dan keliling 86 meter. Luas kolam renang tersebut adalah, nah kita ilustrasikan terlebih dahulu, misal kolam renangnya itu berbentuk persegi panjang dengan lebarnya itu 7 kurangnya dari panjang, berarti panjang dikurangi 7 gitu ya nah terus di sini panjang dan kelilingnya keliling itu berarti penjumlahan setiap sisinya ini itu sebanyak 86 meter nah keliling itu sama aja dua kali panjang ditambah lebar sehingga kelilingnya tadi 86 kita substitusikan langsung panjangnya itu P lebarnya itu panjang dikurangi 7 sehingga diperoleh 86 sama dengan kerjanya dalam kurung dulu ya P tambah P itu 2P min 7 langsung kita tulis nah kalau sudah kita kali 2 dikali 2P diperoleh 4P 2 dikali min 7 diperoleh min 14 nah kita mau mencari nih teman-teman nilai P nya itu berapa sih Nah, supaya lebih mudah, min 14 itu langsung kita pindah ruaskan aja ke kiri yuk. 86 kurang, ditambah 14 sama dengan 4P. 86 tambah 14 berapa ya? 100 ya, 100 itu sama dengan 4P. Sehingga P sama dengan 100 per 4, yaitu 25. Panjangnya itu diperoleh sama dengan 25 kalau begitu lebarnya itu berapa teman-teman 25 dikurangi 7 18 gitu ya kalau sudah sekarang coba kita hitung untuk mencari luas luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar gitu ya hingga 25 dikali 18 nah body itu 25 dikali 18 itu berapa? Yaitu 450, itu ya teman-teman. Sehingga kita tulis 450 meter kuadrat, karena di sini satuannya meter. Sehingga jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 6. Harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42000 Oke, di sini buku kita misalkan X, Kemudian pensil kita misalkan Y sehingga kita peroleh persamaannya 3X ditambah 5Y harganya adalah Rp42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil berarti harga sebuah buku itu 3 kali harga sebuah pensil. Nah, X sama dengan 3Y. Maka, harga sebuah pensil adalah, nah, caranya, kita lihat ya, ini merupakan persamaan 1, dan ini persamaan 2. Di sini ada 3X. Nah, X-nya ini bisa dong kita ganti dengan 3Y, karena ternyata nilai X itu sama dengan 3Y, sehingga 3 dikali 3Y ditambah, 5y itu 42.000. Nah kita hitung yuk. 3 dikali 3 y yaitu 9y ditambah 5y sama dengan 42.000. Nah 9 ditambah 5 itu 14y sama dengan 42.000. Berarti nilai y-nya berapa teman-teman? 42.000 dibagi Empat gitu ya, diperoleh harganya adalah 3000 sehingga dapat disimpulkan harga sebuah pensil, pensil kan tadi Y, harga sebuah pensil itu 3000 jawabannya yang A. Lanjut ke nomor tujuh, pada tahun ini umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak, 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Umur kakak adalah, jadi kita misalkan terlebih dahulu, misalnya umur adik itu kita misalkan dengan A, kemudian umur kakak kita misalkan dengan K, sehingga diperoleh A sama dengan K dikurangi 5. Ini terdapat pada kalimat pertama ya, umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. Selanjutnya 5 tahun kemudian, Berarti umur kakak ditambah 5, kemudian umur adik juga ditambah 5. Itu jumlahnya adalah 35. Sehingga dapat kita hitung, A ditambah K ditambah 10 sama dengan 35. Nah, di sini nilai A sama dengan K ya, sehingga nilai A ini kita Substitusikan, kita ganti dengan K dikurang 5. Kemudian, kita hitung K ditambah K itu 2K. Min 5 ditambah 10 itu plus 5 sama dengan 35. 2K sama dengan 30 gitu ya teman-teman. K-nya 30 dibagi 2 yaitu 15 sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 8. Jika dua bilangan selisihnya adalah 48 dan angka yang satu adalah 5 kali dari angka yang lain, maka bilangan yang besar adalah Kita misalkan angka yang satu itu adalah A dengan nilainya x karena belum diketahui ya. Kemudian angka yang satunya B dengan nilainya 5X. Dalam kalimat pertama disebutkan, jika selisihnya adalah 48, selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Sehingga diperoleh 5X dikurangi X, itu nilainya nanti 48. 5X dikurangi X itu 4X, 4X sama dengan 48, sehingga nilai Xnya 48 dibagi 4, yaitu 12. Nah, kalau begitu, berapakah nilai A? Nilai A diperoleh yaitu 12, sedangkan nilai B yaitu 12 dikali dengan 5. 12 kali 5 itu 60, sehingga angka yang kecil 12, angka yang besar yaitu 60. Jadi jawabannya, bilangan yang besar adalah 60, yang C. Lanjut ke nomor 9, diketahui jumlah 3 bilangan genap secara urut adalah 60. Bilangan yang paling kecil adalah, nah, bilangan genap itu selalu habis dibagi 2 ya, teman-teman. Sehingga, nomor 9, diketahui 3 bilangan genap secara urut adalah 60. Bilangan yang paling kecil adalah, nah, bilangan genap itu kan diawali dari angka 2 ya, 2, 4, 6, 8. Nah, sehingga karena bilangannya itu belum diketahui, kita misalkan dengan seperti ini, teman-teman. X ditambah 1, kemudian ditambah X ditambah dengan 3, ditambah dengan X ditambah dengan 5. Nah, jumlahnya itu 60. Kita di sini mau mencari berapa nilai X-nya. Nah, sekarang coba kita jumlah X tambah X tambah X, yaitu 3x, 1 tambah 3 tambah 5, yaitu 9. 60 sama dengan 3x tambah 9. Nah, sehingga kita peroleh 3x sama dengan 60 kurangi 9. 60 kurangi 9 itu berapa, teman-teman? 51 ya. Sehingga dapat kita peroleh x-nya sama dengan 51 bagi 3, yaitu 17. Kalau begitu... Bilangan paling kecil, yaitu 17 tambah 1, itu 18. Kemudian, bilangan berikutnya, 17 tambah 3, itu 20. Kemudian, bilangan berikutnya, 17 ditambah dengan 5, yaitu 22, ya. Sehingga bilangan yang paling kecil adalah 18, jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 10, Pak Doni memiliki sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Kita ilustrasikan terlebih dahulu, sebuah persegi panjang. Kemudian lebar tanah yang dimiliki yaitu 5 meter, lebih pendek dari panjangnya, berarti panjang dikurangi 5. Keliling tanah Pak Doni yaitu 50 meter. Nah, Keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya di sini adalah P, lebarnya P dikurangi 5. Sehingga diperoleh 2, dalam kurung P tambah P itu 2P, dikurangi 5. Kelilingnya tadi adalah 50 meter ya teman-teman, sehingga 2 kali 2P itu 4P, 2 kali min 5 itu min 10. 50 sama dengan 4P dikurangi 10, sehingga diperoleh 4P sama dengan 60. Kalau begitu nilai P adalah 15. Panjangnya itu 15, kalau begitu lebarnya berapa? Panjang dikurangi 5 yaitu 10. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi diketahui 15, lebarnya 10. Sehingga 15 kali 10, 150. satuannya meter, kuadrat di jawabannya yang A. Nah demikian teman-teman, pembahasan untuk latihan kelima, masalah aljabar. Semoga dapat dipahami, terima kasih perhatiannya, Kakak akhiri, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.